Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para kita kajian syarah kita punya Imam Ghazali yang dirahmati Allah punya ilmu, kita akan lanjutkan kita syarah kitab kita punya ilmu, kita Berhati-hatilah terhadap kedustaan dan hikayat-hikayat berbagai keadaan yang mengisyaratkan kepada kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang dipermudah-mudahkan. Yang melengahkan pemahaman orang-orang awam dari menangkap makna-maknanya atau keadaan kisah-kisah itu kilasan yang jarang dan mengiringi dengan ketutupan-tutupan yang dapat mengetahui kebaikan di kanatasi. Sesungguhnya orang awam itu berpegang dengan yang demikian itu dalam bermudah-mudahan dan kelupa-lupaan. Dan ia siapkan alasan bagi dirinya dalam hal itu Dan ia berhujah bahwa ia berkait ini dan itu Dari sebagian syekh-syekh dan orang-orang besar Maka masing-masing dari kita tidaklah heran dalam menghadapi kemaksiatan Dan jika saya berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala Maka orang yang lebih besar dari saya Hal itu memberi faidah kepadanya untuk berani kepada Allah Dari segi yang tidak dia ketahui setelah melarang dari dua hal yang ditakuti, maka tidak mengapa terhadapnya ketika dia kembali kepada kisah-kisah yang terpuji dan kepada apa yang terkandung dalam Al-Quran dan yang sahih dalam kitab-kitab hadis. Dan sebagian manusia ada yang membolehkan buat hikayat-hikayat yang mendorong untuk taat. Dan dia menduga bahwa maksudnya dalam buat kisah-kisah itu adalah menyeru manusia kepada Allah. Ini adalah salah satu hembusan-hembusan syaitan. Karena di dalam kebenaran terdapat sesuatu yang lebar luaskan dari kelistaan Dan mengenai apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala Tidak butuh dibuat-buat dalam memberi nasihat Bagaimana sedangkan beliau Nabi tidak menyukai untuk memberatkan dengan buat saja Dan beliau menganggap hal itu dari membuat-buat Saat bin berkata kepada anaknya Yang laki-laki Umar Dimana saat mendengarnya bersajak Inilah satu yang dijadikan kebencianku kepadamu. Semoga Allah tidak menuhi kebutuhanmu selamanya sehingga kamu bertaubat. Padahal Umar datang kepadanya karena suatu kebutuhan. Lalu beliau serentak bersabda kepada Abdullah bin Rawah, Saja dari kata, ia ka wasajja, ia bin Rawah. Takutlah kamu terhadap saja ya bin Rawah." Seolah Allah sahaja yang ditakutkan dan diberikan oleh sesuatu yang lebih Atas setiap kata Oleh karena itu ketika seorang lelaki berkata mengenai Diat janin Kaifanadiman La shariba Wala kala Wala istahalla Wa mislu thalika batala Faqalan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Asyaj'un Kasyaj'il A'rab Bagaimanakah kami berlihat orang anak yang belum makan, belum minum, belum berteriak dan belum bersuara Hal yang seperti itu sia-sia Maka Nabi SAW bersabda Apakah itu saja seperti saja bangsa Arab Adapun syair siir puisi maka yang, yang untuk memberi nasihat itu tercela Sehingga Allah Ta'ala berfirman وَشِعَرَءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَافُونَ Alam tara Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka menggembala di setiap-setiap lembah? Asy-Syu'ara 224 sampai 225. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad dan si'ir itu tidak pantas bagi dirinya Surah Yasin ayat 69 Kebanyakan syair yang dibiasakan oleh para pemberi nasihat adalah syair yang berhubungan dengan sifat rindu Dan keindahan orang yang rindukan Ruh bertemu dan sakitnya perpisahan Majelis itu tidaklah berisi kecuali orang-orang umum Yang bodoh Batin mereka dipenuhi oleh syahwat Hati mereka tidak terlepas dari menoleh kepada bentuk-bentuk yang manis maka syairnya tidak bergerak dari hati mereka. Kecuali sesuatu yang menetap di dalamnya. Maka api syahwat berkobar di dalamnya. Lalu mereka berteriak dan meluapkan perasaannya. Kebanyakan hal itu atas seluruhnya kembali kepada macam kerusakan. Maka tidak siapnya untuk mempergunakan syiir. Kecuali syiir dalam terkandung nasihat atau hikmah. Atas jalan kesaksian dan menyenangkan. Beliau salah-sama bersabda. Inna minas lahik hikmatan. Semuanya sebagaimana itu adalah hikmah. Jadi syair yang dilarang di sini yang sifatnya mengenai cinta putus ya perpisahan, kasih hal-hal seperti inilah yang merusak jiwa, menimbulkan syahwat. Ya. Dan itu banyak sekali di zaman sekarang, ya sedangkan syair yang menimbulkan semangat, ya memberi nasihat inilah yang terpuji, ya ada hikmah. Di Seandainya majelis itu berisikan orang-orang yang khusyuk yang melihat ketenggelaman hati mereka dengan cinta kepada Allah Taala dan tidak ada orang-orang selain mereka bersama mereka, maka syair tidaklah membahayakan mereka di mana tidak membahayakan mereka syir yang lahirnya kepada makhluk. Karena orang yang mendengarkan itu menempatkan setiap apa yang didengarnya. Pada apa yang dikuasai oleh hatinya. Sebagaimana akan datang pentahkikan hal itu dalam kitab pendengaran. Oleh kartu Junaid rahimahullah berkata berbicara kepada belasan orang. Jika mereka banyak maka ia tidak berbicara. Dan ahli majelisnya tidak pernah sempurna 20 orang. Sekumpulan orang datang ke pintu rumah Ibn Salim. Lalu dikatakan kepadanya berbicaralah teman-temanmu telah datang lalu dia menjawab tidak mereka bukan teman temanku mereka adalah teman majelis sungguhnya temanku adalah orang-orang yang khusus ini teman dalam perspektif orang-orang yang soleh itu ada dua teman dalam majelis ya itu bukan teman orang yang datang ke majelis. Tapi temannya sejati itu orang-orang yang khusus. Adapun syatah kalimat yang jauh dari ajaran agama, maka kami maksudkan dengannya dua macam perkataan yang diadakan-adakan oleh bagian sufi. Yang pertama salah satunya adalah doa-doa yang panjang lebar mengenai kerinduan terhadap Allah taala dan hubungan yang tidak membutuhkan amal-amal lahir sehingga satu kaum mendakwakan itihad menyatu dengan Allah. Hilangnya tirai musyahadah menyaksikan dengan dapat melihat Allah bercakap-cakap dengannya, mereka mengatakan dikatakan kepada kepadaku demikian kami menjawab demikian dalam hal ini mereka menyerupai dengan Hussein bin Mansur al-Halaj yang disalib karena ia mengucapkan kata-kata jenis ini dan mereka ulama membuat bukti dengan perkataan al al-Hak, akulah yang maha benar al-Hak adalah salah satu dari asmaul Husna ucapan ini sama dengan akulah Allah dan mengenai suatu yang dari Abu Yazid al bahwasanya dia berkata: Subhani, Subhani, mahasuci diriku, mahasuci diriku. Ini adalah satu gaya perkataan yang besar bahayanya bagi orang-orang awam. Sehingga sekelompok ahli pertanian meninggalkan pertanian mereka. Dan mereka menampakkan dakwaan-dakwaan ini. Perkataan ini dirasakan enak oleh naluri karena dalam terdapat pengosongan. Yaitu tidak melakukan amal. Serta mensucikan jiwa dengan disusul oleh kedudukan kerudukan dan keadaan keadaan terpuji di mata masyarakat. Maka janganlah kamu lemahkan orang-orang yang dungu dari mendakwakan yang demikian itu Bagi diri mereka dan diri mereka menerima kata-kata gila yang dihiasi-hiasi Betapapun hal itu diingkari atas mereka Tidak lemah untuk mengatakan ini adalah pengingkaran sumbernya adalah ilmu dan perdebatan Ilmu adalah tirai sedangkan perdebatan adalah perbuatan nafsu Perkataan ini tidaklah muncul kecuali di batin dengan terbukanya cahaya kebenaran Ini yang semisalnya termasuk sesuatu yang kejahatan yang telah berterbangan dan berapa segi di beberapa negeri dan besar mendorongnya di karangan orang-orang awam sehingga orang yang mengucapkannya dengan suatu yang daripadanya maka bunuhnya itu lebih utama daripada menghidupkan sepuluh orang jadi ucapan orang-orang yang mengatakan dirinya Analhaq ya seperti ya kemudian Abu Yazid Abu Suami yang mengatakan subhani mausyiyaku aku karena dia merasa Nyatu ya, antara dirinya dengan Allah Subhanahu Ta'ala, ucapan-ucapan ini tidak boleh diucapkan di hadapan orang-orang awam, karena ini adalah suatu yang khusus, khusus ya. Karena nanti orang-orang awam akan tertipu dengannya ini, ya, ia akan banyak mudarat-mudarat yang muncul dalam. Adapun Abu Yazid al Bustami rahimahullah maka apa yang dihikayat itu tidak sah daripadanya meskipun hal itu didengar daripadanya maka barangkali yang mengesankan dari Allah Azza wa Jalla dan berkata ini diulang ulanginya di dalam dirinya sebagaimana seandainya didengar di mana dia mengatakan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni Sungguhnya aku lah Allah tidak ada tuhan melainkan aku maka sembahlah aku maka sungguh tidak syaknya yang tidak fahami hal itu daripadanya juar tes jalan yang menghikayatkan pembacaan Kalimat-kalimat ini harus kita berhati-hati ya. Macam kedua dari syata Ada kata-kata yang tidak difahami Kata-kata itu mempunyai bentuk lahir Yang mengagumkan Dan di dalam terdapat ungkapan-ungkapan yang mengejutkan Namun dibaliknya hal yang tinggi Atau berharga Ada kalanya tidak difahami oleh pengucapan Pengucapnya Tetapi keluar dari kecorobohan akalnya Dan kekacauan khayalnya Karena sedikitnya pengetahuannya terhadap makna Perkataan ini didengar telinganya Itulah yang terbanyak dan ada kalanya kata-kata itu difahami Tapi tidak mampu difahami Dan disampaikan dengan ungkapan yang menunjukkan hatinya Karena sedikitnya latihan dalam ilmu Dan tidak belajar cara mengungkapkan makna-makna Dengan lafal yang teratur Perkataan jenis ini tidak ada faedahnya Perkataan itu hanyalah mengacaukan hati Dan membingungkan fikiran Atau difahami daripadanya Apa yang dimaksudkannya Namun pemahaman masing-masing Menurut hawa nafsu dan nalurinya Beliau s.a.w. bersabda Ma haddasa ahadukum Kauman bi hadithin La yafqohunahu Illa kana fitnatan alaihim Salah seorang kamu tidak berbicara kepada suatu kaum Dengan suatu bicaranya yang tidak mereka Fahami Melainkan bicara itu akan menjadi fitnah bagi mereka Nah itu berhati-hati Kita ya Kalau orang tidak faham Dengan apa yang kita ucapkan Itu akan jadi fitnah karena pengetahuan orang itu belum sampai ke sana. Maka disinilah kita perlu berhati-hati. Bijaksana ketika menyampaikan ilmu. Melihat objek ya, atau audiens yang kita aja bicara. Kemudian dalam hadis yang lain. Jadi, kalimun nasa bima ya'rifuna wada'u ma'yunkiruna aturiduna Wa warasulah. Berkatalah kepada manusia dengan apa yang mereka ketahui Dan tinggalkanlah apa yang mereka ingkari Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya itu didustakan Dan inilah mengenai sesuatu yang difahami oleh pemiliknya Dan tidak dicapai oleh akal pendengar Maka bagaimanakah mengenai sesuatu yang tidak dipahami oleh pengucapnya Padahal jika pengucap itu faham namun pendengar tidak memahaminya Maka tidak halal menuturkannya Nabi Allah Isa alaihi salam berkata Janganlah kamu tempatkan letakkan hikmah Pada orang yang bukan ahlinya Maka kamu menganiayanya Dan janganlah kamu menghalangi hikmah Pada orang yang ahlinya Maka kamu menganiaya mereka Jadilah kamu seperti dokter atau tabib Yang belas kasih meletakkan obat Pada ahlinya Nah ini yang dicap oleh Nabi Allah Isa Alaihi salam Jadilah kita itu Seperti tabib Ya, yang penuh belas kasih dan meletakkan obat itu pada ahlinya. Kalau obat diletakkan bukan pada ahlinya akan terjadilah kehancuran. Dan dalam lafal lain dia berkata, barang siapa menempatkan hikmah pada orang yang bukan ahlinya maka ia telah bodoh. Barang siapa mencegah hikmah bagi ahlinya maka ia telah menganiaya. Sesungguhnya hikmah itu mempunyai hak dan hikmah itu juga mempunyai ahlinya. Maka berikanlah kepada setiap orang yang punya hak, akan haknya. Nah ini, kita perlu menempatkan hikmah itu. Itu pada ahlinya, jangan kepada orang-orang yang bodoh. Ya. Adapun tamat, maka di dalamnya termasuk apa yang kami sebutkan di dalam syatah. Dan ada urusan lain yang khusus bagi tamat itu. Yaitu memalingkan lafal-lafal syarak dari zahirnya Yang difahami kepada urusan-urusan batin Yang tidak ada faidah yang terdahulu daripadanya Untuk difahami seperti kebiasaan golongan batiniah Dalam menakbilkan Quran dan hadis Ini juga haram dan besar mudaratnya. Karena lafal-lafal itu jika dipalingkan dari ketentuan zahirnya Tanpa berpegang dengan menukil dari pemilik syarak Dan tanpa darurat yang mengajak kepadanya dari dalil-dalil maka hal itu menghendaki batalnya kepercayaan terhadap lafal-lafal itu, dan dengannya gugurlah manfaat firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulullah SAW. Karena sungguhnya, apa yang macu kepada pemahaman itu tidak ada dipercaya, sedangkan batin itu tidak ada pedomannya, bahwa dalamnya goresan-goresan hati itu saling berlawanan dan memungkinkan menempatkannya pada segi-segi yang berbeda-beda. Ini juga termasuk bid'ah yang tersiar dan besar kemudaratan Pemiliknya bermaksud kepada hal yang asing Karena jiwa itu cenderung kepada sesuatu yang asing Dan dirasakan enak olehnya Dengan jalan ini golongan batinia sampai kepada perobohan seluruh syariat Dengan menakwilkan zahirnya Dan penempatannya menurut mazhab pendapat mereka Sebagaimana kami ikatkan dari mazhab-mazhab mereka Dalam kitab Al-Mustaz Hari Yang dikarang untuk menolak golongan batinia Contoh penakwilan ahli ta'amad adalah berkata mereka dalam menakwilkan firman Allah. Izhab ila fir'auna innahu ta'a. Pergilah kepada fir'aun. Sebenarnya ia telah melampaui batas. Bahawa firman itu mengisyarkan kepada hatinya. Dan ia mengatakan hati itulah yang dimaksud dengan fir'aun. Dan hati itulah yang melampaui batas pada setiap manusia. Ini tafsiran orang-orang batini ya. Dan pada firman Allah. Wa'an al-qiyasak dan lemparkanlah tongkatmu yaitu satu yang dipakai bertelekan dan menjadi pegangan selain Allah azza wa jalla maka syekhnya ia melemparkannya nah, ini mantap orang dalangan batin dalam sabda rasul yang lain tashaharu fa sahur barakat makan sahurlah karena sungguh dalam sahur itu ada barakat dalangan batin ini mengatakan bahwa yang dimaksudkan sahur itu adalah istighfar mohon ampun waktu sahur Hal-hal yang seperti itu sehingga mereka merubah pengertian Quran dari awal sampai akhirnya. Dari zahir dan tafsirnya ini nukil dari Ibn Abbas dan seluruh para ulama. Ini golongan-golongan batin ya. Banyak nih yang menerjemahkan tafsirnya. Sebagian takwilan ini diketahui batalnya secara pasti seperti menempatkan Fir'aun kepada hati Karena Fir'aun itu orang yang dapat diindra dan mutawatir Kepada kita penukilan akan adanya dan ajakan Musa kepadanya se Seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan selain-lainnya Dari kalangan orang-orang kufur Ia bukan dari jenis syaiton dan malaikat yang tidak dapat ditangkap indra Sehingga memerlukan penakwilan lafal-lafalnya Demikian juga membawa kata sahur kepada istighfar Karena beliau makan makanan dan bersabda Makan sahurlah dan marlah kemakanan berkahi Ini adalah urusan urusan diketahui kebatalannya dengan mutawatir dan indra dan sebagian yang diketahui dengan dugaan yang umum. Demikian itu adalah urusan yang tidak berhubungan dengan. Indera. Jadi sahur itu, ya di sini jelaslah Rasulullah mengatakan makan, ya bukan yang ditafsirkan orang-orang batinnya itu dengan istighfar. Ya mohon ampun. Kalau di saat sahur setelah kita makan maka perbanyaklah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sebenarnya begitu. Ya, jadi kita jangan langsung menafsirkan waktu sahur itu adalah istighfar. Nah, itu mengikuti golongan batinia dikatakan oleh Imam Ghazali. Maka mengatakan Mengikuti penafsiran orang-orang batinia ini Dikatakan beliau seluruh itu adalah haram Sesat dan merusakkan agama makhluk Hal itu sedikit pun tidak menukil para sahabat, tidak dari tabi'in Dan tidak dari Hasan Basri yang terus-menerus Mengajak dan menasihati manusia Maka tidak jelas pengertiannya Bagi sabda Nabi SAW Man fasaral qur'ana Birayihi Fal yatabawau Fal yata maq'adahu minan nar siapa yang menafsirkan quran dengan pendapatnya maka hendaklah disediakan tempat duduknya di neraka ini hadis riwayat riwayat dari Ibn abbas ya kecuali jalan ini yaitu tujuan dan pendapatnya itu menetapkan dan mentahkikan suatu urusan lalu dia menarik saksi yang quran kepadanya Membawanya kepadanya tanpa kesaksian petunjuk lafal berdasarkan bahasa yang dipanutkan riwayat dalam penempatannya, maka tidak siapnya untuk dipahami daripadanya bahwasanya Huk, wajib Quran itu tidak ditafsirkan dengan istimbat pengambilan hukum dan pemikiran. Nah, jadi kita jangan menafsirkan Quran itu dengan uh, menurut pem, pemikiran kita, karena ada beberapa perkara yang sudah jelas ya penafsiran sebagaimana dikatakan oleh para sahabat. Kita harus berhati-hati ya ketika menafsirkan Al-Qur'an jangan sampai kita menafsirkan seenak pendapat kita. Seolah-olah kita seorang yang faqih ya fuqaha. Nauzubillah Dan tidak seyuknya itu dipahami daripadanya bahwasanya wajib Quran itu tidak ditafsirkan dengan istimbat atau pengambilan hukum dan pemikiran. Sesungguhnya sebagian dari era itu ada lima atau enam atau tujuh arti yang dinukil daripada sahabat dan nufasi. Dan diketahui bahwa seluruhnya itu tidak dengar dari Nabi SAW. Arti-arti itu kadang-kadang saling menafikan bertolak belakang yang tidak dapat digabungkan. Makalah itu istimbadkan dengan pemahaman yang baik dan pemikiran yang panjang. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda berdoa bagi Nua Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ta ya Allah, pandeikanlah ia dalam agama dan ajarkanlah takwil kepadanya. Barang siapa ahli tamat membolehkan seperti takwilan-takwilan -ta ini dalam pada itu Ia mengetahui bahawa taklun takwilan -ta itu tidak dimaksudkan oleh lafal-lafal itu dan dia menduga bahwasanya dengan takwilan-takwilan -ta itu dimaksud mengajak makhluk kepada khaliq maka ia menyerupai orang yang memperbolehkan membuat-buat atas ucapan Rasulullah karena ia merasa benar, tapi syarat tidak mengucapkannya. Ia seperti orang yang buat dalam setiap masalah yang pandangnya benar sebagai hadis, Dari Nabi, maka itu zalim dan sesat, dan termasuk dalam ancaman difahami dari sabda Nabi SAW, maka Zabah Alaiyah, Mutahamidan, maka ada Minan siapa yang sengaja berdusta atasku. Tidaklah dia siapkan tempat duduknya di dalam neraka nauswila menjalik. Kayaknya kita harus berhati-hati selalu, waspada selalu. Jangan sampai ya nauswila menjalik. Jangan sampai kita tergelincir dalam hal ini. Apalagi kita memandai-mandai ketika menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapat kita. Jadi ya kita ikutilah itulah apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat-sahabatnya, para ulama, ya Al sunnah wal Jama'ah, para imam fikih, ya kita ikuti saja itu. Ya imam imam Syafi'i, imam Malik, imam Hanafi, imam Hambali ya ikut ijma'nya para ulama, ya kiasnya para ikut, ikut itu saya. Itu sudah cukup dua agama ini. Ini tidak perlu kita tambah-tambah lagi. Yes, ya, sebatas hal-hal yang sudah memang final ya disepakati oleh para ulama ya. Bahkan keburukan di dalam lafal-lafal ini lebih besar karena lafal-lafal itu membatalkan kepercayaan kepada lafal-lafal dan memutus jalan memperoleh faidah dan pemahaman dari Quran secara keseluruhan. Kamu telah mengetahui bagaimana syaitan malingkan pengajak-pengajak makhluk dari ilmu-ilmu yang terpuji kepada ilmu-ilmu yang tercela Seluruhnya itu dari pencampur adukan ulama yang dengan mengganti nama-nama itu. Jika kamu mengikuti mereka dengan berpegang kepada nama yang masyhur tanpa menoleh kepada apa yang dikenal pada masa pertama, maka kamu seperti orang yang mencari kemuliaan dengan hikmah. Dengan mengikuti orang yang disebut hakim, sungguhnya nama hakim itu dipergunakan untuk menyebut dokter tetapi penyair yang perbintangan pada masa itu. Itu karena kelalaian karena penggantian lafal. Nah, ini yang dikatakan Imam Ghazali nih hati-hati di sini. Jika kamu mengikuti mereka dengan berpegang kepada nama yang masyhur ya. Jadi ada orang yang masyhur di zaman sekarang ya, kita pegang tanpa menoleh kepada apa yang dikenal pada masa pertama. Maka kamu seperti orang yang mencari kemuliaan dengan hikmah. Nah, hati-hati di sini. Seolah-olah kita itu orang yang ingin cari kemuliaan dengan hikmah. Dengan mengikuti orang yang disebut hakim, orang yang bijaksana, sesungguhnya nama hakim itu dipergunakan untuk menyebut dokter atau tabib, penyair, dan ahli bintang astronom pada masa ini. Itu karena kelalaian, karena penggantian lafal. Kata yang kelima adalah hikmah. Sesungguhnya, nama hakim orang yang bijaksana itu dipergunakan untuk menyebut dokter, tabib, penyair, dan ahli perbintangan, sehingga kepada orang yang mutar undian atau setelah di tepi-tepi jalan. Hikmah adalah suatu yang dipuji Allah taala. Yu'til hikmata wa hikmata faqad utiya khairan katsira. Ya. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya Dan barang siapa yang diberi hikmah, sungguh ia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Al-Baqarah 269. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatum minal hikmah yata'allamu harrajul" Kauirul lahu mina dunya wa ma fiha. Satu kata dari hikmah yang pelajari oleh seseorang adalah lebih baik daripada dunia dan apa yang terdapat di dalamnya. Ya. Maka lihatlah apa yang diungkapkan tentang hikmah dan kemanakah dia itu menukil dan kiaskanlah dengannya seluruh lafal-lafal lainnya dan peliharaan dari tertipu Dengan bercampur adukan ulama yang buruk karena sungguhnya keburukan mereka atas agama itu lebih besar daripada buruk keburukan karena dengan perantaraan mereka itu Syaitan bertahap mencabut agama dari hati manusia. Nauzubillah. Jadi ulama su ini dikatakan Imam Ghazali ini, ulama yang buruk nih mencabut agama dari hati manusia. Ya, seolah-olah manusia itu masih mengikuti agama ini boleh para nabi. Tapi sebenarnya dengan jalan dari ulama su ini sudah tercabutlah keimanan dari hati. Oleh karena itu Rasulullah ketika ditanya, "Seburuk-buruk makhluk, dia, dia enggan menjawab dan bersabda, 'Allahumma fir, hattaqar alaihi fakallahum ulama usu, wahai Allah ampunilah sehingga mereka mengulanginya, maka beliau bersabda, 'Mereka adalah ulama yang buruk.'" Ulama Su' Kamu telah mengetahui ilmu yang terpuji dan yang tercela, Dan yang menimbulkan pencampur adukan Dan telah kamu memegangi orang-orang pilihan Dalam menalar bagi keuntungan dirimu Lalu kamu ikuti ulama salaf yang terdahulu Atau kamu bergantung pada tali tipuan Dan kamu menyerupai dengan ulama khalaf yang terkemudian Setiap ilmu yang diridai oleh ulama salaf Sudah terhapus Apa yang ditekuni, apa yang ditekuni manusia maka sebagian besarnya adalah sesuatu yang dia ada adegan dan baru sungguh sabda rasulullah sallam bada al-islamu ghariban wa sayadu ghariban kama badaa fatuba lil-ghuraba faqila wa manil ghuraba qala yuslihuna ma afsadahunnas min sunnati wallazina yu yuna ma min sunnati Islam itu muncul dalam keadaan yang asing Dan akan kembali asing Sebagaimana Islam itu dahulu muncul Maka kebaikanlah bagi orang-orang yang asing itu Lalu ditanyakan Siapakah orang yang asing itu ya Rasulullah Beliau menjawab Orang yang perbaiki apa yang dirusak oleh manusia Dari segala sunnah-sunnahku Dan orang yang menghidupkan sunnahku Yang dimatikan oleh mereka Dalam hadis lain Humul mutamas ikuna. Mereka adalah orang yang berpegangan kepada apa yang kamu sekarang atasnya. fil Orang yang asing itu adalah manusia yang sedikit yang berbuat baik diantara manusia banyak. Orang yang benci mereka di kalangan makhluk lebih banyak daripada yang mencintai mereka. Nah, itu ciri-ciri orang yang asing. Ya, yeah. banyak yang tidak senang kepadanya daripada yang senang kepadanya. Ilmu-ilmu itu telah menjadi asing sekiranya orang yang mengingatnya itu dimurkai olehkan sauri rahimahullah berkata, jika kamu lihat orang-orang alim itu banyak temannya maka ketahuilah bahwa ialah orang yang bercampur adukkan. Karena jika ia mengucapkan kebenaran, maka mereka membencinya. Dan seperti yang dikatakan oleh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir ya, Beliau itu adalah orang yang tegas sekali ketika menyampaikan kebenaran. Dan banyak yang tidak senang dengan beliau, sangat banyak. ya, Bahkan para wali pun banyak yang tidak senang dengan beliau. Namun beliau... Diberikan berkah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena keberaniannya ya Dan kebenaran yang diucapkannya Penjelasan tentang kadar yang terpuji dari ilmu yang terpuji Ketahuilah bahwa ilmu dengan pandangan ini ada tiga bagian Yaitu satu bagian yang tercela Sedikit dan banyaknya Yang kedua bagian yang terpuji sedikit dan banyaknya Dan setiap kali lebih banyak Maka itu lebih baik dan lebih utama dan suatu bagian yang terpuji daripadanya segera cukup dan tidak terpuji orang yang berlebih atasnya dan orang yang kurang padanya. Hal itu seperti keadaan badan sesungguhnya daripadanya ada sesuatu yang terpuji sedikit dan banyaknya seperti sehat dan tampan atau cantik. Sebagian daripadanya ada sesuatu yang tercela sedikit dan banyaknya seperti buruk dan perangai yang jahat. Dan daripadanya ada sesuatu yang terpuji kehematan padanya seperti memberikan harta Sungunya pemborosan padanya itu tidaklah terpuji Padahal dia memberi Dan seperti keberanian maka sungunya membayi buta itu tidak terpuji Meskipun itu termasuk jenis keberanian Maka demikian pula ilmu Maka bagian yang tercela padanya Sedikit dan banyak adalah suatu yang tidak ada faedahnya dalam agama dan dunia Karena di dalamnya terdapat kemadaratan yang mengalahkan kemanfaatannya Seperti ilmu sihir, tenung dan nujum. Sebagian tidak ada manfaatnya sama sekali, dan pergunakan umur yang mana umur itu merupakan sesuatu yang paling baik dipegang oleh manusia, sedangkan menyenyahkan sesuatu yang baik adalah tercelah. Dan sebagainya adalah sesuatu yang dalamnya Terdapat kemodernitas yang berlebih atas keperluan dan ujung-ujung dunia yang digunakan, diduga dapat diperoleh dengannya. Sesungguhnya hal itu tidak terhitung dibandingkan kepada moderat yang diperoleh daripadanya. Adapun bagian yang terpuji sampai ke sejauh-jauh tujuan adalah ilmu mengenai Allah Ta'ala. Sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, sunnahnya pada makhluknya, dan hikmahnya dalam mengurutkan akhirat atas dunia. Sebelumnya, ada ilmu yang dituntut kepada zatnya dan merupakan perantara untuk sampai kepada kebahagiaan akhirat. Memberikan kemampuan kepada kesungguhan yang sejauh-jauhnya adalah terbatas dari atas kewajiban, karena ilmu itu bagaikan lautan yang tidak diketahui dasarnya. Orang-orang yang berenang itu hanyalah berenang di pantai-pantai dan tepian-tepiannya. Dengan kadar apa yang mudah bagi mereka Dan tidaklah menempuh tepian-tepiannya Kecuali para nabi, para wali, dan orang-orang yang dalam ilmunya Menurut perbedaan tingkat-tingkat mereka Dengan juga menurut perbedaan kekuatan mereka Dan takdir Allah dalam hak mereka Ini adalah ilmu yang tersembunyi Yang tidak tertulis dalam kitab-kitab Belajar dan menyaksikan dan ulama akhirat Sebagaimana akan datang Tanda mereka itu adalah menolong untuk memperhatikan kepadanya ini pada awal urusan itu dan menolong kepadanya mengenai akhirat adalah sebuah mujahadah kesungguh-sungguhan dan sebuah riadoh, sebuah latihan. Membersihkan dan mengosongkan hati dari kaitan-kaitan dunia, menyerupai para nabi dan para wali terhadap dunia. Agar jelas bagi setiap orang yang berusaha untuk mencarinya dengan kadar riski, bukan dengan kadar kesungguhan. Tapi kesungguhan tetap dibutuhkan. Mujahadah bersungguh-sungguh itulah kunci petunjuk. Petunjuk itu tidak mempunyai selain kesungguhan. Itu adapun ilmu yang tidak terpuji kecuali kadar tertentu, maka itulah ilmu yang kami sampaikan di dalam fardhu Kifayah. Sungguhnya, pada setiap ilmu daripadanya ada yang ringkas, dan itulah yang sedikit-sedikitnya, ada yang sederhana, dan itulah yang pertengahannya, dan ada yang jauh di belakang, yang sederhana itu, yang tidak dijangkau sampai akhir usia. Jadilah kamu salah seorang dari dua orang, yaitu ada kalanya sibuk dengan dirimu. Atau ada kalanya melakukan waktu untuk orang lain setelah selesai dari urusan kita sendiri Awaslah kamu dari sibuk dengan suatu yang memberi kemaslahatan kepada orang selainmu Sebelum sesuatu yang memberi kemaslahatan bagi dirimu Jika kamu sibuk dengan dirimu maka janganlah kamu sibuk kecuali dengan ilmu yang fardu atasmu Menurut apa yang dikendaki oleh keadaanmu Dan apa yang berkaitan dengan amal-amal yang zahir Seperti belajar, sholat, bersuci dan berpuasa namun, yang paling penting yang dilengahkan oleh seluruhnya adalah ilmu sifat-sifat hati, sesuatu yang terpuji, dan yang tercela daripadanya karena manusia tidak terpasi sifat yang tercela seperti lobak, dengki, riak, sombong, ujub, dan lain-lain. Seluruhnya itu membinasakan dan melalaikannya, termasuk kewajiban-kewajiban serta sibuk dengan amal-amal lahir. Itu menyebabkan sibuk dengan mengolesi badan luar ketika sakit kudis dan bisul. Namun meremehkan untuk mengeluarkan penyakit dengan bekam dan cuci perut. Ulama kulit itu di luar tampaknya ulama menunjukkan amal-amal lahir. sebagai tabib jalanan itu memberi petunjuk untuk mengoles badan luar. Sedangkan ulama akhirat itu tidak menunjukkan kecuali dengan mensucikan batin. Dan memutus materi-materi kejahatan dengan merusak tempat-tempat tumbuhnya. Dan mencabut tanaman-tanamannya dari hati. Jadi ulama yang cuman tahu luar ya yang johir, ya kata itu seperti tabib di jalan tepi-tepi jalan saja nyisur ini dioles dioles gitu ya tapi kalau ulama akhirat dia menunjukkan sampai ke dalam batin Memutuskan kejahatan-kejahatan yang tumbuh dari dalam tubuhnya ya seperti mengeluarkan penyakit dengan cara bekam Atau cuci Kebanyakan orang itu Minta tolong dengan amal-amal lahir Dari mensucikan hati Karena mudahnya Amal-amal anggota badan dan sulitnya Amal-amal hati sebagai Minta tolong dengan mengolesi tubuh lahir Orang yang sulit Minum obat-obat yang pahit Maka senantiasa ia berlah mengolesi dan ia menambah barang-barang yang dioleskan dengan penyakitnya berlipat ganda. Jika kamu menghendaki akhirat, mencari keselamatan dan lari dari kebinasaan yang abadi, maka siapulah kamu dengan ilmu penyakit batin dan pengobatannya menurut apa yang kami rinci di dalam rubuul muhlikat bagian sifat-sifat yang kebinasaan amal. Kemudian hal itu menarik menyampaikan kamu kepada makam-makam yang terpuji yang disebutlah rubuul munjiat yaitu sifat yang menyelamatkan amal secara pasti. Sesungguhnya hati jika kosong dari sesuatu yang tercela, maka hati menjadi penuh dengan sesuatu yang terpuji. Sedangkan tanah apabila bersih dari rumput, maka padanya tumbuh bermacam-macam tumbuh-tumbuhan dan harum-haruman. Jika tanah itu tidak kosong dari rumput, maka tanah itu tidak menumbuhkan tanam tanaman dan harum-haruman. Nah, ini satu ungkapan yang indah dari Imam Ghazali. Kalau hati itu kosong dari sesuatu yang tercela, maka pasti dia penuh dengan satu yang terpuji Kalau dia tidak terisi dengan yang terpuji Maka dia terisi dengan yang hal yang tercelah Maka janganlah kamu sibuk dengan fardhu kifayah. Lebih-lebih di kalangan manusia Ada orang yang telah melaksanakannya Sesungguhnya orang yang binasakan dirinya sendiri Dalam hal yang padanya Terdapat kemaslahatan orang lain adalah orang yang dungu Alangkah dungunya orang yang mana ular dan kalajengking masuk ke dalam bajunya. Dan binatang itu bermaksud membunuhnya. Sedangkan ia mencari alat lalat untuk menolak lalat dari orang lain yang tidak mencukupinya. Dan tidak menyelamatkan dari ular dan kalajengking yang ditemuinya itu. Jika ular dan kalajengking itu bermaksud kepadanya. Jika kamu selesai dari dirimu dan pesuciannya. Dan kamu dapat meninggalkan dosa yang dohir dan batin. Dan hal itu menjadi sel-selmu dan adat kebiasaan bagimu. Maka hal itu jauh tidak jauh dari kamu. Maka sibukkanlah kamu dengan fardu kefaya Dan peliharalah keberangsuran-angsuran padanya. Mulailah dengan kitabullah Yaitu Quran Kemudian dengan sunnah Kemudian ilmu tafsir dan seluruh ilmu-ilmu Quran Dari ilmu nasih dan mansuh mafsul dan mausul Muhkam dan mutasyabihat Demikian juga mengenai as-sunnah Sibukkan kamu dengan cabang-cabang Yaitu ilmu mazhab Ilmu fikih tanpa perbedaan dapat. Kemudian umur usul fikih Dan demikianlah kepada seluruh ilmu-ilmu Selama umur masih ada dan waktu Membantunya Janganlah kamu habiskan umurmu -umur dengan satu bagian daripadanya Karena mencari yang panjang lebar Karena ilmu itu banyak sedangkan umur itu pendek Jadi kita jangan banyak Terlalu menghabiskan umur Dalam satu bagian dari ilmu Jadi panjang lebar nanti ya, Bahasanya Karena ilmu itu banyak sedangkan umur kita ini tidak tidak banyak Ilmu-ilmu ini adalah alat-alat dan mukadimah mukadimah Dan tidak dituntut daripada lainnya Tetapi untuk selainnya Setiap apa yang dituntut untuk lainnya Maka tidak sejaknya melupakan apa yang dituntut dan perbanyak daripadanya Cukuplah dari ilmu bahasa yang terkenal Atas sesuatu yang dengannya dapat memahami perkataan Arab Dan kamu dapat mengucapkannya Dari kata-kata asingnya atas kata-kata asing Al-Quran dan Hadis Tinggalkanlah memperdalam padanya, cukupkanlah idri munahu atas berkaitan kitab dan sunnah <tuh> Tidak ada satu ilmu pun kecuali mempunyai keringkasan, sederhana dan panjang lebar Kami menunjuk kepadanya dalam hadis tafsir fikih kalam dan mukiasan pada yang lainnya Tafsir yang ringkas adalah suatu yang mencapai kadar kelipatan Quran Sebagaimana disusun oleh Ali Al-Wahidi an-Nasai, Nasai buri, Yaitu tafsir Al-Wajiz Sederhana adalah apa yang mencapai tiga kali kelipatan Quran, sebagaimana dikarang oleh al wasid Apa yang dibalik itu adalah yang panjang lebar yang dapat tidak yang tidak dibutuhkan dan tidak ada habisnya sampai habisnya umur. Adapun hadis yang ringkas daripadanya adalah mendapatkan apa yang terdapat dalam dua kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dengan mentasihkan tulisan pada seorang yang ahli mengenai matan hadis. Adapun menghafal nama orang-orang Rawi, Maka kamu cukupkan padanya Pada apa yang bawanya Kepadamu dari orang sebelummu Dan taklah kamu berpegang kepada kitab-kitab Bukhari dan Muslim Dan tidak wajib bagimu untuk menghafal matan Sahih Bukhari dan Muslim Tapi kamu dapatkan kemampuan untuk mencari Apa yang kamu butuhkan ketika ada kebutuhan Adapun sederhana padanya Maka kamu sandarkan kepada keduanya Hadis-hadir terdapat dalam musnah-musnah yang sahih Adapun yang panjang lebar maka apa yang dibalik itu sampai merata kepada seluruh hadis yang nukil dari yang daif, kuat, sahih dan sakim serta mengetahui jalan yang banyak dalam penukilan, mengetahui keadaan para tokoh hadis, nama-nama dan sifat-sifat mereka. Jadi tidak benar kalau orang mengatakan membukhur Imam, Imam Ghazali ini tidak mengetahui ilmu hadis, beliau tahu. Jadi kalau dalam kitab beliau ini ada hadis-hadis yang lemah ya. Sepanjang itu tidak menjadi hukum, itu tidak masalah. Ya, ini sudah mafum di kalangan para ulama. Adapun fikih, maka keringkasan padanya adalah atas apa yang dimuat oleh muhtasar, oleh Al-Muzni Rahimahullah. Dan itulah yang kami susun dalam khulasatul muhtasar. Dan yang sederhana padanya adalah apa yang mencapai tiga kalinya, yaitu kadar yang kami sampaikan dalam Al-Wasid, Minal Mazhab. Yang panjang lebar adalah apa yang dibalik itu dari kitab yang panjang lebar. Adapun ilmu kalam maka tujuannya adalah memelihara itikad yang dimukulkan oleh al-sunnah dari ulama salab yang salih tidak lainnya. Dan apa yang dibalik itu adalah menuntut untuk membuka hakikat-hakikat urusan-urusan tanpa jalannya. Tujuan memelihara as-sunnah adalah memperoleh tingkat keringkasan daripadanya. Dengan itikad yang ringkas itulah kadar yang kami kemukakan dalam kitab. Kawa'idul al-qa'id termasuk dari golongan kitab ini. Dan yang sederhana padanya adalah apa yang mencapai 100 lembar dan itulah kami temukan dalam kitab al Al-Fil Kitab ini dibutuhkan untuk berdiskusi dengan orang yang berbuat bid'ah dan melawan bid'ahnya dengan suatu yang merusakkannya dan mencabutnya dari hati orang umum. Hal itu tidak berguna kecuali bersama orang awam karena keras fanatik Adapun orang yang membuat bid'ah setelah ia mengetahui dari perdebatan walaupun sedikit sekali maka sedikit sekali perkataan itu berguna baginya. Sesungguhnya jika kamu kalahkan dia dengan hujah maka ia tidak meninggalkan mazhabnya dan dia beralih dengan keterbatasan dirinya dan dia memperkirakan bahwa orang lain masih mempunyai jawaban sedangkan ia sendiri lemah daripadanya. Namun kamu hanyalah membuat dia ragu dengan kuatnya perdebatan itu. Adapun orang awam jika dia berpaling dari kebenaran dengan semacam perdebatan, mungkin dikembalikan kepadanya kebenaran dan perdebatan yang serupa sebelum dia keras fanatiknya kepada hawa nafsu. Jika ia telah keras fanatiknya, maka terjadilah keputusasaan dari mereka, karena fanatik itu adalah sebabnya meresapkan akidah-akidah itu dalam jiwa. Dan itu adalah sebagian dari bahaya ulama yang buruk. Ya, Berhati-hati kalau dengan ulama-ulama yang buruk ini, yang banyak dari kalangan orang-orang. Awam tentang agama Tapi dia menganggap dirinya mengerti agama ya. Mereka berlebih-lebihan Dalam fanatik kepada kebenaran Dan mereka memandang kepada orang-orang yang berbeda pendapat Dengan mata penghinaan dan ejekan nah, ini zaman sekarang banyak nih Awam tentang agama Baru belajar sebentar Ya dia merasa apa yang dia baca itu yang benar. Terus yang berbeda pendapat dengannya dianggap salah. Terus di, dihina orang yang itu dan di ejek. Lalu timbullah dari mereka dakwaan untuk berlomba, berhadapan dan pergaulan. Dan sempurnalah dorong dorongan mereka untuk mencari penolong kebatilan. Dan kuatlah tujuan mereka dalam memegangi suatu yang mana mereka dinasabkan kepadanya. Dan seandainya mereka datang dari sisi kelembutan, kasih sayang dan nasihat dalam kesunyian. Tidak dalam arena fanatik dan pengejekan. niscaya mereka dapat sukses kepadanya. Nah, kalau kita dalam berdiskusi, hendaknya kita dahulukan kata Ibu Ghazal ini. Kelembutan, kasih sayang, nasihat, dalam kesunyian. Tidak fanatik. ya, Apalagi mengejek. Tapi sedikit orang seperti ini maka ulama su ini berbahaya sekali. Ya, kalau dia diangkat sebagai ulama padahal ilmunya hanya luar saja belum sampai ke dalam ke batin, maka dia akan membawa mudarat yang banyak pada manusia. Tetapi ketika pangkat itu tidak dapat berdiri kecuali dengan pengikut dan para pengikut itu tidak senang terhadap, seperti terapanatik terhadap Kutukan dan caci terhadap musuh Maka mereka menjadikan fanatik sebagai adat kebiasaan anak alam mereka Dan mereka menyebutnya dengan membela agama Dan memenangkan muslimin Secara nyata dalamnya terdapat kebinasan bagi manusia Dan dalamnya bid'ah juga ini Bahaya nih. ya Ada orang Yang dia Senang mengutuk, mencaci Terhadap lawan bicara ya. Fanatik dengan pendapatnya dan mereka menyebut mereka membela agama menakan kaum muslimin padahal mereka di dalamnya adalah membinasakan orang banyak. Nauzubillah minzalik ya Allah nih ngeri di zaman sekarang. Adapun perbedaan-perbedaan pendapat yang diadakan pada masa-masa akhir ini dan padanya diadakan dengan tulisan-tulisan karangan-karangan perdebatan-perdebatan di mana hal yang seperti itu tidak terdapat pada ulama salaf maka takutlah kamu untuk berenang di sekelilingnya. Dan jauhilah itu seperti menjauhi bisa yang mematikan. Karena itu adalah penyakit yang ganas. Nah, Di, di zaman sekarang ini banyak perbedaan-perbedaan, tulisan-tulisan, perbedaan-perbedaan yang dapat. Itu diada-ada kan, dibikin buku, dibikin kitab, dibikin karangan, bikin video dan lain-lain. Ya, padahal ini tidak terdapat pada kelangan ulama salaf. Maka takutlah kita untuk berenang di sekelilingnya. Jangan sampai kita ikut-ikut di situ ya Allah, Dan jauhilah seperti menjauhi bisa yang matikan. Jadi jangan masuk ke dalam arena perdebatan itu. Karena itu seperti kita mendekati bisa. Ya Allah ya Rabbi, Ya Allah. Itulah yang mendorong seluruh pukohok untuk berlomba-lomba dan bermegah-megah menurut apa yang akan datang kepadamu. Rincian, kebinasaan, dan bahaya-bahaya. Om -bahaya. um Ghezali sudah memberi peringatan seribu satu abad yang lalu, seribu tahun yang lalu. Perkataan ini mungkin terdengar dari orang yang mengatakannya. Lalu dikatakan manusia itu musuh apa yang tidak diketahuinya. Mereka bodoh padanya. Maka janganlah kamu menduga hal itu. Maka di atas tangan orang yang ahli kamu akan jatuh. Maka terimalah nasihat ini dari orang yang beberapa masa menyenyiakan umurnya dalamnya. Dan dia menambahkan padanya atas orang-orang yang terdahulu. Dengan karangan pun debatan dan penjelasan. Kemudian Allah mengelamkan petunjuknya kepadanya. Dan tampakkan cacatnya kepadanya. Lalu dia meninggalkan cacat itu dan sibuk dengan dirinya. nah janganlah kamu terbujuk perkataan orang yang mengatakan fatwa itu adalah tiang syariat. Janganlah kamu terbujuk perkataan orang yang mengatakan fatwa itu adalah tiang syariat dan ia tidak mengetahui sebab-sebabnya kecuali dengan ilmu perbedaan pendapat karena sebab-sebab itu tersebut dalam Mazhab itu sedangkan penambahan atasnya itulah perdebatan-perdebatan perdebatan yang tidak diketahui oleh orang-orang terdahulu dan juga tidak diketahui oleh para Sahabat padahal mereka lebih mengetahui mengenai cacat fatwa daripada selain mereka bahkan perdebatan-perdebatan perdebatan itu mendorong dan merusakkan bagi para fikih di samping tidak berfaedah dalam ilmu mazhab. Sungguh orang yang menyaksikan tebakan mufti jika dia benar rasanya dalam fikih, maka tidak mungkin jalannya memenuhi syarat perdebatan dalam kebanyakan urusan. Barang siapa yang kelirunya menyenangi pola-pola perdebatan, maka pikirannya memperhatikan kepada ketentuan perdebatan dan dia takut untuk memperhatikan rasa dari fikih. Sibuklah orang yang sibuk dengannya karena menuntut nama baik dan pangkat Dan ia membuat sebab bahwasanya ia menuntut cari-cari sebab-sebab mazhab Sedangkan umur kadang-kadang habis padanya, para cita-cita tidak berpaling kepada mazhab Maka jadilah kamu orang yang aman dari jalan syaiton jin dan jagalah dari syaiton manusia Sungguh mereka mengenakan syaiton jin dari tercapainya menipu dan menyesatkan Secara umum, orang yang mendapatkan ridho, menurut orang-orang yang berakal, lah, kamu perkirakan di alam ini kamu sendiri bersama Allah dan di depanmu kematian, nampilan amal dan perhitungan surga neraka maka renungkanlah mengenai apa yang perlu bagimu dan di hadapanmu dan tinggalkanlah apa yang selainnya Imam Ghazali dulu juga pernah terjebak dalam perdebatan-perdebatan perdebatan ini kalau beliau dapatkan taufik petunjuk ya terus beliau meninggalkan ya nah, beliau memang suka berdebat terus beliau meninggalkan itu ya nah, beliau suka berdebat dengan orang- orang filsafat ya diurai di ini di soal. Terus beliau tinggalkan Sebagian syekh bimpi melihat sebagian ulama Lalu dia bertanya kepadanya Apakah berita ilmu-ilmu yang mana kamu dulu Selama berdebat dan berdiskusi dengannya Lalu dia membentangkan tangannya Dan meniup padanya dan berkata Binasa Seluruhnya jadi debu yang berterbangan Tidak berguna bagiku Kecuali dua rakaat yang ikhlas lar malam ini, ada orang-orang saleh para syekh ya bermimpi melihat sebagian ulama ya ulama-ulama yang yang top lah. Ya. Lalu syekh itu bertanya kepada orang-orang yang meninggal tadi, "Apa berita ilmu-ilmu yang kamu dulu selalu berdebat, berdiskusi dengannya?" Nah, itu Dulu kamu di dunia suka debat nih, nih debat nih masalah eh, tahlil, masalah wali songo, masalah macam-macam sekarang ini. Di debat orang, masalah ziarah, kubur, debat, masalah macam-macam. Ya, masalah tarikat juga banyak di debat, dibilang selesatlah tarikat, macam-macam. Lalu dia membentangkan tangannya. Ya, si ulama ini membentangkan tangannya dan meniup padanya, ditiup, huh, Dan berkata, "Binasa." Habis semuanya. Binasa. Di sisi Allah enggak ada nggak ada nilainya. Seluruhnya menjadi debu yang berterbangan, habis. Hmm. Ya Allah, semoga kita berlindung dengan Allah. Dari perdebatan-perdebatan perdebatan masuk ke dalam, ya Allah, jangan sampai kita tertipu dengan hal-hal seperti ini. Tidak berguna bagiku kecuali dua rakaat yang ikhlas di larut malam. Hanya itu saja, dua rakaat yang ikhlas itu pun di larut malam karena di siang dilihat orang jadi banyak ria banyak tidak ikhlas dia alim sholat siang hari dilihat orang ya ria habislah malam yang diterima oleh Allah hanya dua rakaat yang ikhlas larut malam ya Allah ya Rabb. alangkah banyaknya kebinasaan dan alangkah sedikitnya kesempatan untuk kita memperbaiki diri kita. Madallal qaumun ba'da huda kanu 'alaihi illa utul jadal. Tidaklah sesat satu kaum setelah petunjuk ada pada mereka kecuali orang-orang yang melakukan perdebatan. Ini ada sahih. dari Tirmizi dari Abu Umamah. Dan mulai berdebat habislah Nafsu sudah mulai. Kemudian beliau baca madarubuhu lakalla jadala bal hum qaumun Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud bantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Az-Zuhub, ini mana? Dalam hadis mengenai makna firman Allah Taala, fa'amal lazina fi kulubihim zayrun. Adapun orang yang dalam hati yang condong kepada kesesatan adalah hum ahlul jadal Allazina lazina anahu mul anahumullahu bi Taala fahzaruhum. Mereka adalah ahli perdebatan yang mana mereka disorot oleh Allah dengan firman-Nya. Waspadalah terhadap mereka. Surah Al Nafikun ayat empat. Sepakati oleh Imam Bukhari Dan Muslim Dari Aisyah Ahli debat Ya Alhamdulillah ya, ya Allah Ya Allah Sebaikun ulama masalah berkata Akan ada di akhir masa satu zaman Satu kaum yang menutup pintu amal Namun membuka pintu perdebatan nah, ini dia Ini zaman sekarang akan ada nanti di akhir zaman Kaum yang menutup pintu amal Membuka pintu debat Beramal nggak mau, debat senang Semuanya dibidah kan Nah itu debat semua Innakum fi zamanin Ulhimtum fihi al-amal Wasayati qawmun yulhamunal jadal Sungguh kamu dalam masa dimana kamu diberi ilham untuk beramal Maka akan datang satu kaum yang diberi ilham untuk berdebat Dalam hadis yang masyur Abagadul khalqi ilallah ta'ala Al-aladdul Makhluk yang paling mencik Allah Yaitu yang sangat keras dalam bertengkar Ma utia Al-man tiqa illa manaul amal Tidaklah satu kaum diberi kemampuan untuk cara Melainkan mereka mencegah aman. amal InsyaAllah kita akan lanjutkan Di bab Yang keempat Sebab-sebab yang Membuat manusia itu cenderung kepada ilmu Yang khilafiah Perincian bahayanya diskusi Perdebatan dan syarat-syarat diperbolehkan Ada perdebatan dibolehkan Ada yang tidak Ya, kemudahan kita semua terjaga, di oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk di dalam diri kita, dan selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Aku Warahmatullahi Wabarakatuh.